Om Ki kita perkenalkan diri dulu, nama kita sendiri anak Agung Gede rakyatnya, Yadnya, lebih lumrahnya dipanggil Gung Pengkung saya. yang selaku owner dari warung Papi Guling Pengkung, yang beralamat di Petak Kaja, desa Petak Kaja Gianyar ini untuk kulit yang genteng jumbo itu sebenarnya saya dulu jualnya cuma lugat lugat istilahnya lunggan genteng itu juga ada teman-teman ini dari support teman-teman yang minta karena dilihat saya sendiri juga pernah makan babi gulingnya yang jumbo secara tidak sengaja juga saya di videoin itu ternyata setelah diunggah tuh berapa kali dibagikan ternyata viral <tong> Karo juga banyak orang yang minat <tong karo> untuk Isiannya dari babi guling pengkung ini, satu juga ada paket biasa. Paket biasa itu dengan harga 30k, sudah include sama minum, sama kuah. Kuah juga bisa milih antara komoh dan aries. Ada paket pisah, paket pisah itu e, lauknya pisah dengan kulit yang mungkin agak banyakan. Include juga sama minum, sama kuah dengan harga Rp40.000 dan dengan uh, paket guntian ju jumbo ini dengan harga Rp 70.000 juga include sama minum sama kuah hmm. ada juga varian lain seperti orek sate gitu sate tusuk sate lilit juga ada dan juga ada request request kikil kikil saya sini dibumbuin nih hmm. dibumbu uh, kayak benyol tuh rasanya mantap sampai ke dalam juga ada kue skuping gitu, tapi itu terbatas sifatnya untuk satu porsi itu biasanya kalau paket biasa ada satu lawar, lawar ada oret oretnya oret telur sama oret hitam itu kemudian ada gorengan lemak itu ditepungin sama juga goreng-gorengan jerawan ati gitu kulit dua, atau gitu, paket biasa dua longan genteng, paket uh, pisahnya, long gentengnya empat dan juga sama juga isiannya tulawar, isi sate satu, dan paket jumbo juga sama seperti itu tapi cuma kulitnya besar. Ini sebenarnya juga istilahnya dulu dikasih sama teman ini, kulit itu dibikin Kayak pecahan genteng itu Artinya kalau lugat tuh disingkat aja itu Lugat, lungan genteng itu maksudnya Untuk babi guling pengkung Bukanya jam 9 pagi sudah ready, sudah siap semua Kemudian untuk tutup Mungkin hari-hari biasa sampai jam 4 sore Kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu Mungkin sampai jam 1, jam 2 itu udah paket jumbo itu karena sifatnya terbatas kalau bisa order dulu hamin satu janganlah hamin tiga bisa pesan eh, karena sifatnya terbatas sekarang saya terus terang aja 15 porsi ini untuk paket jumbonya siapa cepat dia pasti dapat harus pesan dulu kalau di wa sudah chat atas nama siapa hari apa Pasti saya balas, untuk WA order, kita punya WA satu aja. Saya ini kosong 82, Ayo, para brosis, info dan pasar, siapa yang memang bisa makan suku Pad? Ayo, merapat! Warung Pengkung, warung Pengkung babi gulingnya ganas, uang tidak akan terkuras. Makan Anda pasti puas, yakin. Kalau makan guling, kulit guling warung pengkung, kalau bisa tidak bersuara kriuk, saya jamin gratis. Tapi kalau kriuk, bayar. <laughs>